Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel YouTube aku dan di sini aku tuh ngebahas tentang seputar program kehamilan, tips dan edukasi tentang seputar program kehamilan dan kesuburan. So di sini kita bergabung untuk apa aja yang harus kita ketahui pada waktu kita itu sedang menjalankan program kehamilan. Nah, di sini untuk suami dan istri wajib banget tahu, perlu banget edukasi pada saat kita itu sedang ngejalanin program kehamilan. Karena menurut aku ya kalau misalnya kita sudah menjalankan program kehamilan suami istri Jadi kita tuh perlu banget dapat wawasan-wawasan dari luar putar program kehamilan ataupun hal-hal apa aja sih yang bisa mempengaruhi kesuburan suami maupun istri Dan kali ini aku bakal ngebahas tentang sperma pria atau sperma suami yang sehat atau enggak Jadi di sini kalian bisa ketahui bisa kalian cek langsung apakah sperma itu sehat atau enggak Oke langsung aja ke videonya Nah, sekarang aku bakal kasih tahu gimana sih kita untuk mengetahui atau ciri-ciri sperma yang sehat itu seperti apa. Nah, ini tuh penting banget diketahui para ayah yang pengen dapatkan momongan gitu kan. Jadi bisa cek langsung apakah sel sperma kita itu sehat atau tidak. Seperti kalian ketahui, bahwa sperma itu sangat mempengaruhi juga keberhasilan dalam mendapatkan kehamilan. Sebenarnya, untuk sperma ini sendiri bisa langsung dicek ke dokter, tapi nggak ada salahnya kalau kita itu langsung cek secara manual aja, kayak gitu, untuk mengetahui apakah sel sperma kita tuh sehat atau tidak nah untuk referensinya itu, ini tuh dikutip dari Mayo Clinic, tidak semua pria itu mempunyai ciri-ciri sperma yang baik atau sehat, karena banyak banget faktor yang mempengaruhi hal ini, soalnya nih gaya hidup, nah karena kondisi dari gaya hidup tadi, itu tuh bisa memicu terjadinya infertilitas atau tidak suburnya sel sperma Aduh, sorry banget ya, karena lagi hujan Mungkin agak bergemuruh sedikit Semoga aja suara aku jelas untuk kalian dengar Nah, yang pertama, ciri-ciri yang pertama adalah jumlah dari sel sperma nah, Guys, jumlah dari sel sperma ini Ini tuh bisa menentukan apakah si pria ini subur atau tidak Biasanya, sel sperma yang subur itu Biasanya jumlahnya itu sekitar 15 juta Setiap milimeter sperma nah, Dalam artian, di sini bahwa sel sperma itu cukup sehingga bisa peluang besar untuk membuahi dan jika jumlah dari sel sperma itu kurang dari 15 juta tadi itu tuh bisa berkemungkinan terjadinya kehamilan pada pasangan itu sangat rendah sekali karena di bawah normal untuk jumlah sel spermanya itu next, ciri yang kedua yaitu pergerakan dari sel sperma itu sendiri atau disebut juga dengan motilitas sperma. Nah, di sini aku bakal bacain sedikit dari artikel mayo clinic juga dijelaskan untuk bisa berhasil membuahi sel telur, sperma harus bisa bergerak dengan cara berenang ke dalam rahim wanita. Nah, kalau misalnya sekitar 40% dari sperma itu bisa berenang dengan baik kemungkinan besar normalnya akan mendapatkan kehamilan tapi sebaliknya kalau misalnya sel sperma itu lemah tidak mampu untuk berenang kemungkinnya itu sangat kecil sekali untuk mendapatkan kehamilan Nah biasanya nih alur dari perjalanan sperma itu sendiri Biasanya mampu bergerak lincah menuju rutenya itu melalui serviks Kemudian uterus dan ke tuba falopi Hingga akhirnya mencapai sel telur yang ada di rahim wanita Gerakan yang bagus ini sendiri itu tuh disebut dengan motilitas dari sel sperma Nah kalau nih dalam pemeriksaan itu kalian tahu Kalau misalnya pergerakan dari sel sperma yang kalian punya itu lamban atau bahkan tidak bergerak sama sekali atau mati kayak gitu berarti itu tuh menandakan bahwa ada sedikit permasalahan di kesuburan suami atau pasangan kalian nah kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah struktur dari sel sperma nah seperti kalian ketahui bahwa sperma itu biasanya berbentuk seperti anak kodok ya kayak kecebong dan itu tuh harus komplit kalau dari strukturnya aja tidak lengkap otomatis sperma itu tidak berfungsi dengan baik Nah, untuk dari struktur sperma ini disebut juga dengan morfologi. Kalau dilihat dari mikroskop, bentuknya itu kepala, oval, dan ekor yang panjang. Nah, untuk hal ini, teman-teman, bentuk dari sel sperma ini sendiri mempengaruhi kelincahan bergeraknya. Kalau misalnya dia tidak komplit, atau tidak ada kepala, atau cuma ekor, atau tidak punya ekor, dan itu tuh sangat mempengaruhi kelincahan dari sel sperma tersebut untuk berenang mencapai ke... Sel telur wanita. Nah ini hal ini yang disebut dengan kelainan dari sel sperma karena tidak komplitnya struktur dari tubuh sel sperma itu sendiri. Dan ini tuh juga bisa mempengaruhi kesuburan. Ciri-ciri yang keempat adalah likuifaksi sperma nah ini tuh emang jarang terdengar tapi hal ini juga mempengaruhi kualitas dari sel sperma untuk mendapatkan kehamilan, untuk likuipaksi ini sendiri, dia itu adalah kemampuan sperma berubah dari gel menjadi cairan, nah pada umumnya nih teman-teman, sperma itu dapat mencair dari bentuk kental sekitar 15 menit sampai 20 menit kalau saya sperma itu dari waktu 15 menit sampai ke 20 menit tidak berubah mencair dan itu tuh menunjukkan bahwa sel sperma itu tidak bisa berenang mencapai sel telur yang ada di rahim wanita next, ciri-ciri yang kelima yaitu pH dari sel sperma itu sendiri, nah untuk pH ini sendiri ini tuh bisa menjadi tolak ukur juga untuk mengetahui apakah sel sperma itu subur atau tidak biasanya nih teman-teman, kalau misalnya sel sperma itu subur untuk jumlah pH yang normal yaitu 7,2 sampai 7,8 atau masuknya itu ke basah. Nah, kenapa sih gitu kan pH itu bisa mempengaruhi kesuburan dari sel sperma ini? Karena kadar pH ini, teman-teman, bisa mengindikasi sel sperma, bisa mengindikasi infeksi yang ada di kesehatan organ pria. Ciri-ciri yang keenam adalah jumlah air maninya saat ejakulasi. Ini aku bakal langsung bacain ke kalian pada saat satu kali ejakuasi bisa menghasilkan gua sampai 5 mili Dan sebaliknya kalau misalnya kurang dari 2 sampai 5 mili tadi Itu tuh berarti menandakan ada sedikit permasalahan yang ada di sel sperma kalian kalau di bawah normal kemungkinan nih teman-teman bahwa anda itu memiliki masalah kesehatan pada kelenjar prostat kalau bisa kelebihan juga ternyata punya jumlah sperma yang berlebihan juga dapat menandakan bahwa sentrasi sperma yang terlalu cair dan sekali lagi, bahwa untuk pengecekan ini sendiri harus dilakukan dengan mikroskop, tidak bisa dilakukan dengan kasat mata aja. Kalau misalnya kalian tuh mempunyai ciri-ciri kayak tadi, uh, kalian wajib banget untuk periksakan ke dokter, langsung cek kayak gitu suami istri kalau perlu ya supaya kita tuh tahu apakah permasalahan di suami atau istrinya kayak gitu. Nah yang terakhir nih teman-teman untuk menjaga kualitas dari sperma itu sendiri supaya menjadi lebih sehat yaitu yang pertama harus utamakan diet sehat. Yang kedua, kelola stres kalian supaya lebih rileks. Apalagi nih buat kalian yang hobi banget merokok, hindari alkohol dan merokok karena itu tuh benar-benar sangat merusak apalagi buat kalian yang emang punya permasalahan di situ tambah kalian merokok ataupun minum alkohol dan itu tuh makin merusak sel sperma kalian. Kemudian yang terakhir adalah olahraga dan ini tuh sangat penting banget sebenarnya ya untuk wanita maupun pria dan penting banget untuk kita melakukan olahraga yang rutin so ya yeah, itu aja video aku kali ini semoga bermanfaat buat kalian semuanya kalau misalnya kalian suka sama channel youtube ini atau konten-konten aku silahkan dukung dan subscribe channel youtube ini dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng di sampingnya supaya kalian S tahu kalau aku upload video terbaru yang sangat penting banget buat kalian semuanya yang sedang menjalani program kehamilan yuk saling mendukung Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye-bye!